Wami sinong di lapalapan, sate gogos Poke ikan boleh boleh coba makanan khas Konawe nikmat luar biasa sudah terkenal ke manca negara, silakan aku baru bayangkan saja. Ayo lulo janganlah malu malu gerakkan kakimu genggam tangan temanmu. Tak pandang bulu, tak pandang umurmu Rakyat pejabat, sayang miskin jadi satu Itulah luluhmu Air terjun sang doa, pengenang wawotong Pantai toron nipang, puncak ahu wawali Uno bobori, Air terjun Laroyu, pantai Tani Bidang hari air terjun ke Solomeron Kabutok ke Solomi, sinonggi Sate gogos pokea, ikan dore borre coba Makanan khas konawi, nikmat luar biasa Sudah terkenal ke mancanegara sedangkan aku baru mau mencoba ayo lulo janganlah malu malu Gerakan kaki mau genggam tangan temanmu puda mudik tak pandang bulu rakyat pejabat ayam miskin jadi satu Jangan malu-malu, genggam kakimu, genggam tangan temanmu. Budamu tak pandang umurmu. Rakyat pejabat, rakyat miskin jadi satu. Itulah ruh loko. Buat kita sadar, kita pesawat. Oh!